serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kesayangan kita. Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, bangin selalu mendoakan kalian untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita Kita lihat persahabatnya ada unggahan Ayah Kejora 2 jam yang lalu Ini tentunya unggahan video Aksesoris pengganti emas Ini ya cocok banget Bisa di follow juga persahabatnya Di Instagram Khadijah Diamond ini Ayah Kejora lagi mempromosikan Aksesoris pengganti emas persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan berkah selalu untuk sang ayah Mudah-mudahan Ayah Kejora juga selalu diberikan kesehatan Amin Berikutnya kita lihat juga persahabat di akun HIP500 Mengunggah video persahabat di podcastnya Kak Melani Ricardo Kita simak persahabat dia Lesti berani laporkan Rizky Bilar ke polisi Melani Subono gila ini orang keren Wow tanggapan dari Melani Subono aja persahabat dia Tentunya respect banget Dengan Lesti Kejora yang berani laporkan Rizky Bilar ke polisi Lesti adalah inspirasi banyak orang Dengan kesabarannya, dengan ketegaran dan penuh pendirian Istiqomah persahabat, Bunda Lesti tidak memikirkan orang lain Mudah-mudahan, Bunda Lesti Kejora juga persahabatnya selalu memberikan kesehatan Apapun keputusan yang diambil olehnya, itu yang terbaik Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan, mensupport dan mendukung keputusan Bunda Lesti Kejora namun, di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Cecilia Anastasia mengatakan, "Gak ada kerennya kalau ujung-ujungnya dicabut lagi." Itu tanggapan dari netizen, dan langsung ada jawaban juga dari Sinta Damayana. Kita punya hak buat lapor dan mencabut yang penting, gak ngerugiin kita. Ini bentuk pembelaan ya, buat Bunda Lesti. Memang Bunda Lesti Kejora itu punya hak Buat mencabut dan melaporkan Itu haknya Bunda Lesti Sebagai fans, kita harusnya selalu Mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga mereka Semoga tidak terjadi lagi Hal-hal yang tidak diinginkan Mudah-mudahan bahagia selalu Untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Amin Berikutnya juga persahabat diperhatikan Di unggahan ig nya Kak Nova Pratiwi Satu jam yang lalu ada sebuah pertanyaan Pernah di KDRT enggak kak 10 tahun? Ada jawaban dari kanova Maaf ya, apapun yang terjadi dalam rumah tangga aku, cukup kami aja yang tahu Orang-orang cukup melihat yang manisnya aja Itu kalimat jawaban dari kanova saat ditanya Pernah atau tidak di KDRT selama 10 tahun dan selanjutnya persahabat disimak juga kabar gembira dari Kartika Putri yang telah melahirkan persahabatnya Alhamdulillah. Kartika Putri sudah melahirkan anak perempuan, persahabat yang bernama Khadijah Aliyah Basira. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabrak Allah, Alhamdulillah telah lahir putri kami Khadijah Aliyah Basira. Dengan berat badan 3,550 kg Tinggi badan 51 cm Alhamdulillah, persahabat ya Kita doakan untuk Kartika Putri Sebagai teman dekatnya Bunda Lesti juga Doakan yang terbaik Mudah-mudahan cepat pulih Persahabat ya, untuk Kartika Putri Masya Allah, bahagia banget ya Kartika dan suami tentunya mendapatkan seorang putri dan kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Kartika Putri. Telah lahir putri kami, alamin Khadijah Alia Basira dengan berat badan. 3,55 kg, tinggi badan 51 cm, lahir normal di rumah kami dengan proses yang indah. Mohon doanya untuk ananda kami agar senantiasa sehat, pintar, berkah, bahagia, dan selalu dalam keriduan Allah. Subhanallah taala dan rasulnya, amin. Ya Robbal alamin kita doakan yang terbaik. Semoga putri yang telah dilahirkan oleh Kartika Putri menjadi anak yang solehah. Kemudian juga persahabatia kabar gembira pun kita dapatkan dari Bang Awan. Hari ini ya Bang Awan melaksanakan ijab kobul atau akad nikah. Alhamdulillah prosesnya lancar dan perhatikan A menjadi saksi persahabat di pernikahan. Bang Awan, Masya Allah Mudah-mudahan sakinah mawadah untuk Bang Awan Potret ya, banyak sekali tentunya Tanggapan dan Respon yang diberikan dengan Kak Awan juga Nama Iswat Imah yang mengatakan Awan, wah, Masya Allah banget, ya senang banget Melihat Kak Awan Tentunya sudah Menemukan Dambaan hatinya, Masya Allah, luar biasa Ini momen sungkeman, para sahabat ya Namun kita tentunya terharu Saat Bang Awan sungkeman kepada Aa Irfan Hakim persahabat ya coba diperhatikan deh persahabat masya Allah ini momen yang sangat haru dan sangat tentunya membuat kita juga ikutan meneteskan air mata ya air mata bahagia pastinya Alhamdulillah Bang Awan sudah tentunya akad nikah sudah menjadi suami istri masya Allah sakinah wadah untuk rumah tangga Bang Awan potret.